Oke, okay guys. Welcome back to my channel. Hari ini kita bermain di Tower of Fantasy. Sepertinya gelap, bentar. Gua hidupin lampu dulu. Oke. Okay. Di sini kita akan menggacha Nemesis, ya. Nemesis dan blue blue apa nih blue nucleus dan uh, gold nucleus ya. Nah, di situ kita gacha dan di sini kita sudah sedang menaiki roller coaster ya. Karena gua masih belum pernah main di Bang di server berapa? Server berapa? Bagaimana cara anaknya pak ganti kamera gitu? Enggak dilihat tadi tuh anunya berapa tadi anuanya kayak mana gua keluar pak anjir layung nah di sana gua punya 76 puluh enam nukleus r er, uh, ini gold nukleus dan ini kita punya tiga black nukleus ini gua tahan sampai sekarang hari hari eh tahan cuy sang penimbun handal ini ada 11. Gacha enam kali di sini ya, enam kali. Kita mulai dari yang pertama. Mere eh, kok bisa tahan? Enggak tahu tuh bisa tahan. <laughs> gua dari awal tuh opera apa? Yang gua pake senjatanya tuh senjata itu doang. Makanya. Pada saat gua nge-clear nge wow, wah, dapat il darang semuanya. Alhamdulillah dapet hirudak mohon maaf kalau ada suara kepenakan makanya gua lama tuh ngerjain misi itu. ngerjain bos apa tuh lama segala macam tuh lama sekali kalau senjata baru kan bisa kita tingkatin ya bisa cepat gitu ya kita yang kedua ya salah 20 saatnya kita mulai dari sini dan di sini kita ada 6000 ya. kita mulai langsung 10-10 ya. ya guys ya semoga kita dapat uh, Nemesis ini ya kita doa dulu ya Bismillah Allah mabarik lana fima rozaktana wakina azaban nar Oke okay. ada suara roller coaster ya dan mulai ini suaranya kayak Marvel aja Apakah? gua nggak tahu nih kayak mana uh, SSR nya itu Kayaknya ampas sih, Kita lewati ya Dapat Merika Merika Dapat Gemak Dapat Bailing Oke, ini yang ke-20. Katanya itu yang ke-30 itu SSR ya. Masih belum mendapat rate nucleus di 9. hanya yeah, dapat enak. Di kuning dulu. Mika, oh, di kuning dulu kah? Berarti ini memang beda ya, gue mikir tadi ini, ini kan 30 nih ya kan, 30 Gue nyoba uh, pindah ke sini nih, takutnya ini langsung SSR, ternyata beda ya Siapa tahu ya, kita mulai yang ke 30 Ini SSR katanya, iya kah? Oh iya cuy, beneran SSR? please dapat dua ke tiga tiga tiga dapat tiga SSR gitu ya oh Hilda oke okay. oh bergerak sendiri ternyata ya bergerak sendiri ternyata kita lihat nih ya waduh mudahan mudahan operator karakter yang gua pengen please please oh, ngeri ngeri anjing 30 60 80. Oh, kelipatan 30 0 nah. cuy, oh. oh, kaget oh, mantap. Nice. Gigi bro -nya. Nah, mulai. ini Lanjut kemana nih? Gas bintang 3 kan 0 deh Oke, okay, siap Ini ada 60 Sampai kan 80 kah? Oke, okay, ampas Oke, okay, gemak lagi, gemak 60-70 dapat nih biasanya Oh dapat Berarti ini udah 60 ya Oke okay, enggak ada ya SSR biasa doang Dapat Amerika Lampas berarti Please zero again zero again oh enggak ada ya nah ini lagi apakah gua dejavu oh please zero again zero zero teori skip wah enggak oke okay. yang ada kekecewaan gg bang Oke, okay. oh dapat ini sapi tuh. Wah kaget anjir. Berpikir bakal dapat dua cuy <laughs> Dapat satu lagi. Satu doang kak. Enggak ngasih dua nih. Ayolah kasih lah dua. Bagus bang. Koordinator healernya kenceng Oh, kokomen. Dah berarti Nah kita lewati. Oke okay. Abisin saja ya sampai 80 Ini udah pasti kan Kita mulai SSR yang terakhir Apakah kita dapat King? Atau dapat siapa kek gitu? Dapat King mungkin Eh tapi sih nggak usah King lah Nanti tergantikan sirogua, gua coy Sirogua gua tergantikan nanti kalau dapat King kita pilih yang lain siapa ya? ini kan kalau siro kan gua jadiin DPS eh, DPS bukan uh, jadiin apa tuh? yang breaker breaker hmm. seal breaker bisa juga atau DPS pun bisa juga sih Guarantir siro ndak sih? enggak tahu DPS atau breaker? incar samir oke okay, samir Ya please datang Samir. Gua hobi main tembak-tembakan. Biar kita bisa nembak-nembak, nembak cewek juga ya. Samir enak bang, gameplaynya ya nembak-nembak katanya. Oke, Merly mantap. Satu duang, kah? Wah oh, satu doang Eh saatnya kita di sini guys, 20. Ini 30 dapat kan? Iya kan? 30 dapat ya. Please. <laughs> Pengen ini cuy. Ini ini kan Charlie kan? Ini Charlie, guys. Kan? Eh, ini apa Saya yunya favorit gua, cuy. Ini tomat suaruka, Mbak tomat. Please. 30. Oh, nggak berlaku di sini ya? Oh, yang di sini nggak pasti... 30? Oh, nggak pasti Oh, kayak gitu Gue pikir ada 30-nya, coy Miss, ganti lagu, lagu yang ini Siapa yang nembak lagi? Wih, jangan nembak nembak eh! Malam <laughs> Kita diam live Ayo lah, please lah, bismillah Ayo, ayo Ya, ngampas Ngampas bro, bro Yaudah lah, gua single-single lah -single, eh? ya Karena mesis harus 120 pel dulu bang Aduh Hai, hai, hai, mau digajak iya, Dah, Ini hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, tadi dari hai, hai, hai, hai, nah ini lagu ini yang gua suka nih oh ini kau ini benernya kebanyakan nah, ya. kita sembunyi dulu guys ya. nah, jadi itulah dia Uh, dapat ininya dari mana lagi? Dapat... Apakah bisa kita klaim lagi ya? Masih ada empat hari lagi Ini <SILENCIO> <Apa? SILENCIO> Ini ada berapa kali? Ini juga udah habis. Ini 116 ya kan? Ada 116 ini. Udah 79 kali pull Posong Tidak ada dapat apa-apa Itu chat buat tim Ntar tekan tim Oh Oke okay, oke okay, siap Nanti kita coba lagi Kan 150 ya Berarti kalau 10 kali pull itu 1500 Kalau 80 Berapa biji ya 5 kali 8, puluh, kali 8. Oh main juga ya Kita mulai nih guys ya Ini pasti bintang 6 ya ini kalau sampai red op nih emang kampret memang. Sam, kalau sampai red op, eh. ngeri ngeri anjing. Ayo please. Yes, mantep. Oh, dapat akhirnya. Akhirnya buruk Tidak sia-sia gue ya Menang Red open. Oke okay, thank you Gak habis ya Habis Akhirnya